sala sala sala sala sala sala sala Masih pengesahan pengangkatan wali kota. nomor 100.2.1.3 titik dua titik satu titik garis datar enam tahun dua mengesahkan pengangkatan saudari insinyur Haja Heryarita Gunaryanti Rahayu Msoz wakil wali kota Semarang menjadi wali kota Semarang sisa masa jabatan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun dua Terhitung sejak tanggal pelantikan Sampai akhir masa jabatan wali kota Semarang Dan kepadanya diberikan gaji pokok Tunjangan jabatan Serta tunjangan lainnya sebagai wali kota Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Persiapan pengucapan sumpah jabatan Kepada pejabat yang akan dilantik Dimohon menempatkan diri ibu insinyur Hajah Hefarita Gunaryanti Rahayu Emsoz. Selanjutnya Rohaniwan. Gubernur Jawa Tengah dimohon mengambil tempat hadirin dimohon berdiri Pengucapan sumpah jabatan dipandu oleh Gubernur Jawa Tengah tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan presiden nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Dinyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota Sebelum memangku jabatannya dilantik oleh pejabat yang melantik dengan mengucapkan sumpah atau janji. Sebelum saya mengambil sumpah, perkenaan dengan pengesahan Saudari sebagai Wali Kota Semarang, saya ingin bertanya, apakah Saudari bersedia diambil sumpahnya? Bersedia, menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan Saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini sampai disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu maha mendengar dan maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji, janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati, dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, kepada saudari, agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai wali kota Semarang, sebagai wali kota Semarang dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya memegang teguh undang-undang dasar memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, dan menjalankan segala Undang-Undang dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dan peraturannya dengan seluruh seluruhnya dengan seluruh seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat serta berbakti kepada masyarakat Musa dan bangsa, nusa dan bangsa. dilanjutkan penandatanganan berita acara, mengucapkan sumpah jabatan dan pakta integritas. Penandatanganan ini pertama oleh pejabat yang mengucapkan sumpah. Selanjutnya oleh Gubernur Jawa Tengah yang mengambil sumpah kembali ke tempat, dilanjutkan pemasangan tanda bakar, tanda jabatan, dan penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur Jawa Tengah. Dengan mengucapkan syukur keadaan Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kofiknya, pada hari ini Senin, tanggal 30 Januari 2023, saya, Gubernur Jawa Tengah, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik Saudari Insinyur Haja Eviarita Gunaryanti Rahayu Emsos sebagai Walikota Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Dalam Negeri, nomor 100.2.1.3 St. 6143 tahun 2022 tanggal 18 November 2022. Saya percaya bahwa saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Jawa jawabnya dipersilakan kembali ke tempat diikuti oleh Wali Kota Semarang yang telah dilantik. Bersama, Samutan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Ini yang dilantik Mbak Ita, kenapa yang ditepuk tangan ini Mas Alwin ya? Karena pecah telur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, saya kira yang hadir hari ini banyak yang kangen untuk bertemu. Profesor Dr. Ajah Megawati Soekarno Putri, terima kasih sudah hadir. Ditambingi, Pak Sekjen, Pak Asto, dan seluruh jajaran DPP. Hadir juga anggota DPR RI cukup banyak di sini, ada Ketua Komisi 3, Mas Pambang Wuryanto. Hadir juga di sini Mas Utut, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi saya kenal betul wajahnya satu-satu. Juga Bu Bintang, terima kasih sudah hadir. Pak Hendi terima kasih sudah hadir. Kenal Pak Hendi ya, itu wali kotanya. Sekarang digantikan Bahtia, pokoknya sambung menyambung menjadi satu. Dan tentu saja komplit dari kementerian lembaga yang hadir banyak sekali, terus kemudian Forkompimda anggota DPR di provinsi, kabupaten, kota oh mas Hasto, waduh lupa ini Hasto yang Wardoyo. <giranya> makasih kemarin kita bergerak untuk penurunan angka stunting dari Pkkbn. terima kasih sudah membantu kita oh ada juga anggota DPDRI, waduh Mbak Sita terima kasih juga sudah hadir teman-teman Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, Kota, DPRD, tadi yang ada cukup banyak. Saya bersama Pak Wagub menyampaikan selamat datang. Terima kasih sudah hadir dan banyak tokoh dari Jawa Tengah yang hari ini hadir. Ibu Ketua Umum yang sangat saya hormati, saya mau bercerita saja ini. Dari apa yang menjadi perjalanan panjang. Tentu hari ini kita semua sangat berbahagia karena Ibu Mega berkenan hadir dalam pelantikan Mbak Ita Sudah mundur agak lama, semuanya menunggu jadi deg-degan. Dan Alhamdulillah hari ini terlaksana. Dan tentu saja, saya mengaturkan terima kasih atas kehadiran Ibu, dan tentu saja kehadiran Bapak-Ibu semuanya. Ibu, keberadaan Ibu di tengah-tengah kami ini adalah suntikan energi. Suntikan energi yang luar biasa bagi kita semuanya, wabil khusus kader pdi Perjuangan meskipun pasangan Hendi Itak saat itu diusung oleh banyak partai dan seluruh partai yang hadir, terima kasih hari ini Ibu Mega dan hadirin sekalian, saat ini ada sembilan perempuan yang menjadi kepala daerah di Jawa Tengah ada sembilan dan tujuh diantaranya lahir langsung dari rahim PDI Perjuangan untuk partai lain mohon maaf ya, saya memang harus cerita ini mohon maaf kalau saya urutkan dari barat sana boleh berdiri enggak ya ada Mbak Tiwi dari Kabupaten Purbalingga nah, ini perempuan-perempuannya ada Mbak Sri Mulyani dari Klaten terima kasih ada Mbak Etik dari Sukoharjo oh lagi izin ya oke okay. ada Mbak Esti dari Demak ya. kemarin Pas Ibu ulang tahun kita ngecek stuntingnya di demak, Bu. Mbak Sri Sumarni dari Grobogan. Makasih. Mbak Yuni dari Sragen. Dan tentu saja yang paling baru ya Mbak Ita. Makasih. Bapak-bapak yang jadi Bupati Wali Kota enggak usah sesebut, nggak usah iri. Karena ini memang hari ini isunya sedang kita bicara perempuan. Mbak Ita ini sekaligus menjadi Wali Kota Perempuan pertama di Kota Semarang. Tah telur juga. Maka, Bapak-Ibu, jika di Jawa Tengah adalah provinsi dengan kepala daerah perempuan terbanyak, maka PDI Perjuangan adalah partai yang melahirkan kepala daerah perempuan terbanyak. Dari 43 kepala daerah perempuan di seluruh Indonesia, 14 diantaranya adalah kader PDI Perjuangan. Jika ditambahkan dengan 9 wakil kepala daerah, maka PDI Perjuangan ini punya, Ibu, kurang lebih 25 pemimpin daerah perempuan itu. Dikoreksi Pak Sekjen kalau salah. <tuh> saya rasa inilah manifestasi spirit dari pengkaderan dan saya kira semua membaca buku sarinah di era modern dan nilai-nilai kejuangan kita dengan spirit mahenisme yang pernah ada. Sebab perempuan menurut Bung Karno adalah yang mula-mula induknya kultur dialah pembangun kultur yang pertama dia dan bukan laki-laki. Dialah pembentuk pembangun peradaban manusia yang pertama Perempuan Membaca kutipan Bung Karno di buku Sarina tersebut Saya teringat sosok Kunti Dalam epos Mahabharata Dalam epos itu Kunti digambarkan sebagai perempuan yang tidak asal ing pandum Tapi juga sosok yang getik Berjuang untuk rakyatnya Sekaligus guru yang membangun kultur serta adab bagi anak-anaknya, dan kehebatan Kunti, bapak ibu, seperti menitis pada kepala daerah perempuan yang hari ini berkumpul. Mudah-mudahan itu terus berjalan. Mereka bukan saja mampu menjadi pesaing serius dalam hal prestasi, beberapa di antaranya malah lebih berani dan progresif dibandingkan kepala daerah laki-laki. Mohon maaf ya. Saya contohkan, Bu, yang ada di Jawa Tengah. Mbak Sri Sumarni, ini dari Gerobogan, misalnya ini. Ketika banyak kepala daerah yang lain saat itu bingung membiayai pembangunan karena APBD-nya terbatas atau sangat kecil, beliau melakukan terobosan yang cukup brilian, cukup berani. Ya ini mengajukan pinjaman kurang lebih 115 miliar, dan kemudian percepatan pembangunan dilakukan di 19 kecamatan di Gerobogan. Jadi berani take risk untuk ngambil itu pinjem bank, Bu, dicicil selama lima tahun. Sebenarnya ada tawaran yang lain municipal bond, tapi ini belum terlalu populer. Tapi beliau melakukan terobosan. Ada juga Mbak Sri Mulyani dari Klaten yang menggandeng batan dan tentu saja ini badan tenaga nuklir nasional untuk mengembangkan padi lele Bu, yang sempat hilang atau turun produksinya di Klaten. Lahirlah varietas rojolele Srinar dan rojolele Srinu. Itu kayaknya namanya dia deh. <tuh -tuh. Yang punya usia tanam lebih pendek dan tentu tahan lama. Harganya pun jauh lebih tinggi. Dan jika gabah kering dari padi biasa itu harganya Bu kira-kira 3.800, maka Srinar dan Srinu ini bisa mencapai 5.000 per kilogram. Saya kira ini terobosan dari hasil riset yang bisa dihilirisasi. Capian hebat kader-kader perempuan PD Perjuangan ini bukan hasil sulapan, menurut saya. Mereka adalah kader beneran. Berjuang dari bawah bukan hasil comotan dari kanan-kiri, dan kita meraihnya dengan perjuangan sangat panjang dan melelahkan. Mulai dari pengawalan isu perempuan sampai penggembelengan mental dan pengetahuan, Ibu Ketua Umum sewaktu menjabat Presiden Eri ke-5 mengawal ketat, satu, lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga. Ini luar biasa dampaknya, mengangkat derajat perempuan. Lahir juga pada saat itu Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di luar negeri, sehingga proteksi kisah bisa menjangkau sampai di sana. Seperti Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang, Bu trafficking ini luar biasa Bu, hanya kita tidak bisa memantau dengan detail dan beberapa kali kami kerjasama dengan pihak kepolisian untuk membuat satu tempat-tempat aduan bersama dan shelter untuk itu. Dan ternyata antar provinsi juga banyaknya luar biasa, maka kami sering lapor ke Bu Bintang agar kita melakukan pencegahan. Suma undang-undang itu lahir dalam rangka untuk menjaga harkat dan martabat perempuan dan PDI Perjuangan juga membuka program khusus pada saat itu, saya masih ingat betul, saya, Mas Pacul, Mas Hasto, waktu itu diperintah oleh Ibu untuk mengoperasikan badan diklat partai. Dan kursus kader perempuan, khusus waktu itu dibikin. Saya kira lahirnya adalah mereka-mereka yang hari ini dilantik. Luar biasa. Saya masih ingat betul pada saat itu juga dilakukan diklat yang sifatnya terus-menerus continue di Ciawi tentu ini bagian dari rencana-rencana besar dari Ibu dari partai bagaimana perempuan bisa setara dengan yang lain dan mengambil peran lebih. Terus kader perempuan itulah yang kemudian menginspirasi saya untuk mempercayakan kurang lebih delapan posisi kepala dinas yang ada di Jawa Tengah. Dan biasanya kepala kepala dinas ini Bu yang perempuan sat set sat set tambah rotogala. Sehingga biasanya kalau ada yang Ya, agak leda begitu, biasanya sudah langsung dituding-tuding dengan segala kecerewetannya dan mission accomplished. Inilah karakteristik yang ada. Dan juga dari sana integritasnya terjunjung cukup tinggi. Di antara PR-PR besar, tentu saja kita masih punya PR antara lain stunting. Terima kasih, ini kita mencoba untuk menggerakkan kekuatan dari kawan-kawan para Bupati Wali Kota secara keseluruhan. Dan izin melapor, Bu, pada 2019 angka stunting ada di Jawa Tengah sama dengan nasional, ya ini sekitar 27 persen. Namun pada 2021 sampai 2022 stunting jateng berhasil turun di 20,9 persen, sudah melampaui angka yang di pusat, sementara nasionalnya masih 24 persen. Dan inilah yang terus kita genjot sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum kemarin untuk satu persatu dicek by name, by address, termasuk mendata seluruh keluarga yang ada ibu hamilnya. Dan inilah pencegahan yang terbaik, tidak ada yang lebih baik dari itu. Tadi pagi saya mendapatkan pemaparan dari tim UGM yang punya fortifikasi, beras fortifikasi ini penting, temuan orang Indonesia sudah dilaksanakan, Mbak pernah sudah setuju, dan insya Allah nanti akan kita dorong ke seluruh Kabupaten dan Kota. Dan tentu dengan kerja keras bersama kita juga berhasil menurunkan angka kematian Ibu Melahirkan dan angka kematian Balita. Tahun 2013 awalnya mendapatkan tugas, saya mendapatkan tugas dari Ibu Ketua Umum sebagai Gubernur, Angka kematian ibu waktu itu mencapai 613 kasus, sementara angka kematian bayi 5.481. Alhamdulillah di tahun 2022, jumlah angka kematian ibu turun hingga mencapai 335 kasus, dan angka kematian bayi turun menjadi 3.031. Dan pada saat itulah yang menarik, ibu bapak sekalian, yang tertinggi di Brebes. Dan yang menarik waktu itu, yang tertinggi nomor dua, Kota Semarang, sehingga saya langsung lapor Pak Hendi, Pak Hendi langsung mendata, dan sekarang Kota Semarang turun yang paling rendah. Makasih, dilanjutkan sama Bu Ita yang, ya juga galak juga ini, makasih. Masih ada dua program yang kami luncurkan untuk penanganan uh, ibu hamil, kita punya program namanya Lima Eng, Jateng, Gayeng, Nginceng, wong Meteng. Sehingga semua ibu hamil harus mendapatkan perhatian kita mulai dari dia hamil sampai kemungkinan dia melahirkan berapa yang kemudian ada masalah dan itu diintervensi oleh kawan-kawan sekalian. Dan kemarin ada uh, aplikasi cukup bagus dari Kabupaten Boyolali yang kemudian bisa memverifikasi itu. Saya kira untuk angka kemiskinan juga cukup bagus. Dan juga Asto Wardoyo kemarin memerintahkan kepada kita untuk gerakan, nah ini, Jokawin bocah, jangan menikah dini. Ini korbannya mesti perempuan. Maka kita lakukan tindakan-tindakan ini agar kemudian kita bisa mencegah perempuan kemudian bisa menyiapkan dirinya jauh lebih baik dan terbukti hari ini bisa ditunjukkan itu. Dan untuk program-program inilah hari ini kita sedang berkeliling. Sudah tiga ex karesidenan kita datangi dan Minggu ini mudah-mudahan sudah selesai. Kita minta kawan-kawan KADES untuk mendata satu per satu, kawan-kawan CAMAT untuk menjadi supervisor, dan kemudian teman-teman Bupati Wali Kota yang mendrive ini, Provinsi menyiapkan, nanti kita sampaikan Pak Astowardoyo ke pusat. Sehingga kemarin ada sedikit perbedaan hasil survei SS. GI, Pak, dengan data real yang dimasukkan secara elektronik mudah-mudahan nanti akan memperbaiki karena ternyata di beberapa kabupaten kemarin hasilnya bagus sekali ini terima kasih dan tentu saja PR-nya masih cukup banyak karena Mbak Ita ini sebelum dilantik setelah PND ke Jakarta waktu itu ini tipenya gaspol remblong jadi kemana-mana Melayu banter dan kemudian kita sampaikan ayo Mbak Ita cepat Melayu siap gitu Terus kemudian bisa kenceng. Memang PR-nya cukup banyak, tapi ada buku yang diterbitkan kemarin bagus ya. Jadi gisi untuk baduta. Saya kira ini juga bagian yang mesti kita baca, kita share bersama untuk bisa menanggulangi itu. PR-nya makin hari makin bagus. Sejak zaman Pak Hendi waktu itu sudah disiapkan bagaimana simpang lima akan dibangun underground di bawahnya. Trem akan dihidupkan lagi. Kota lama sekarang sudah menjadi cantik sekali. Meskipun roh belum selesai tapi satu persatu eh, dengan kekuatan kolaborasi dengan pusat, dengan provinsi, maka satu persatu bisa eh, kita selesaikan dengan baik, dan insya Allah akan ada lagi kolam retensi cukup gede ya, nanti di Pantura mudah-mudahan ini bisa mengendalikan dengan cepat. Termasuk beberapa, <tuh> maaf, kegiatan-kegiatan kreatif. Mereka yang suka teknologi, anak-anak muda yang suka e-sport, Ternyata Kota Semarang sebagai Ibu Kota memberikan fasilitas itu dan tentu saja duet saat itu Pak Endi dan Mbak Ita mencoba merintis itu dan hari ini banyak prestasi yang muncul. UMKM-nya jalan, seni budaya termasuk olahraganya kemudian mencuat dan tentu saja pr, -PR inilah yang kelak kemudian kita titip kepada Mbak Ita untuk diselesaikan. Terima kasih Bapak-Ibu. Baiklah selamat bekerja. Terima kasih Bu Mika sudah hadir dan Bapak Ibu semuanya saya doakan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian ucapan selamatnya pertama oleh yang terhormat Presiden Republik Indonesia ke-5, Ibu Profesor Dr. Komariskousa Hajah Betawati Supatno. Sekretaris Jenderal MPR perjuangan Ketua Komisi 3, DPR RI serta Menteri PPPA dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat.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 ke kiri Jangan. saya aja. itu ya. sudah dibayar. Ada satu pesawat, Pak. Agak mundur, Pak. Mundur terus. Estimela da uma unha maksudnya seluruh periode ini dan ikutan yang Iya karena dari presiden itu percepatan penanganan ya kemiskinan, stunting in line maka pada saat Ibu ulang tahun pun kita diminta untuk menyelesaikan program stunting ya, Ibu ulang tahun Ayo semua kader datang ke tempat-tempat pos-pos dimana aktivitas penanganan stunting dilakukan kemarin juga diperintahkan tanam serentak, penghijauan dan bersih-bersih semua bekerja. Jadi partai kemudian berfungsi untuk pemerintahan, apalagi kita rulin partai untuk menunjukkan komitmen dan itu dikerjakan di tiga pilar eksekutifnya iya, legislatifnya iya, strukturannya iya. Fungsi kepartian bisa masuk pada fungsi-fungsi kerakyatan ini. Kalau antri mungkin lu aja.